Assalamualaikum, Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mengatasi pengisian daya baterai yang lelet di HP Xiaomi. Untuk contoh HP Xiaomi saya ini ketika saya charge, terkadang ada muncul tulisan Mi Turbo Charge yang berarti untuk pengisian daya baterai super cepat, 30 menit bisa penuh. Tetapi terkadang muncul juga tulisan Quick Charge dan terkadang lagi tidak ada muncul tulisan apapun. Dan jika sudah seperti ini, waktu yang dibutuhkan untuk pengisian baterai bisa berjam-jam. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, ada satu masalah yang sangat serius yang harus kita perbaiki. Oke, untuk yang pertama dan paling utama adalah dari pemilihan adaptor charger yang digunakan untuk melakukan charging di HP. Jika kalian masih menggunakan adaptor charger yang asli, tentu ini tidak ada problem ya. Untuk pengisian akan tetap baik. Selagi baterainya masih sehat, tetapi jika adaptor charger yang kalian gunakan sudah bukan aslinya lagi, maka pastikan kalian memilih untuk adaptor charger yang cocok dengan HP yang kalian gunakan. Untuk contoh, HP Xiaomi yang saya gunakan ini sudah mendukung Mi Turbo Charge, jadi bisa melakukan pengecasan dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu setengah jam saja. Tapi ketika saya gunakan untuk charger sembarangan, maka di sini polos nggak ada tulisan apapun. Dan jika dilakukan pengacasan seperti ini, waktu yang dibutuhkan bisa berjam-jam, bisa empat hingga 5 jam. Dan ketika saya gunakan yang asli, yaitu untuk charger bawaannya, maka di sini tertulis untuk Mi Turbo C. Jadi kalian dipastikan harus menggunakan untuk adaptor charger yang cocok dengan HP kalian. Kemudian, selain itu, kabel charger yang kalian gunakan juga harus yang ori. Ini jangan pernah dipandang sepele, ya, karena terbukti setelah saya gunakan untuk kabel data, bukan yang orinya. Untuk pengisian, tetap saja lama, jadi untuk adaptor dan juga kabel chargingnya harus yang sama-sama ori. Berikutnya, yang terakhir, kalau misalnya kabel charger dan juga adaptor tidak ada masalah, maka masalah berikutnya yang menjadikan pengisian daya di HP Xiaomi lama adalah karena banyaknya aplikasi yang berjalan bersamaan di HP kalian dan itu juga bisa menyebabkan proses charger sangat lama nah solusinya ketika kalian akan melakukan charging HP sebaiknya untuk HP dimatikan secara total dengan cara ini pengisian daya baterai akan maksimal oke teman-teman dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.